Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmadhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nautu billahi min shuru anfusina fusina wa min yiati amalina. Ma yahdillahu falamu dilallah wa ma yudillahu falahadillah. Ashhadu allahu la ilaha illallah Wahdahu la ula Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya walasrusulah barada. Kalau Allah taala Fi kitab Al Qur'anil Karim Aku tu ya wala illa wa antum al, al ayah. Baqala hadis tauat hasanin. Segala puji dan syukur, Marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, Karena dengan begitu banyak nikmat yang telah ia berikan kepada kita, Sehingga sampai hari ini kita masih diberikan napas oleh Allah. Salawat dan salam, Marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Yakni, Habibana wa Nabiya Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut dan patuh pada ajarannya. Amin. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul mengambil berkahnya salat tarawih Salat Tarawih merupakan salat sunnah di setiap malam pada bulan Ramadan selepas salat Isya Salat Tarawih dapat dilakukan sendiri maupun secara berjamaah di masjid Jumlah rakaat salat Tarawih pun beragam Ada yang 8 rakaat, 8 rakaat dengan 2 kali salam, dan 20 rakaat. Biasanya salat ini dilanjutkan dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Sholat Tarawih disebut memilih banyak keutamaan, lantaran hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Rabb yang Maha Esa. Berdasarkan hadis dari Firmiji, Tarawih disebut memiliki pahala yang serupa dengan salat malam suntuk. Sebagaimana hadis Nabi, "sesungguhnya siapa saja yang salat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan salat semalam suntuk." Keutamaan salat tarawih juga mengikuti tiga pembagian hari di bulan Ramadan. Yang pertama, pada hari 10 hari pertama di bulan Ramadan dikenal dengan rahmat. Pada hari 10 pertama ini, Allah banyak menurunkan rahmat kepada siapa saja yang taat beribadah. Sedangkan pada hari kedua, pada hari ke-10 hari kedua disebut dengan maghfirah atau ampunan dari Allah. Barang siapa yang banyak beribadah dan memohon ampunan di bulan Ramadan Bakal diampuni dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa Kata Nabi Barang siapa melakukan kiam Ramadan karena imam dan mencari pahala Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Punya hadis dari Bukhari Sementara itu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan Dikenal dengan penghindaran dari siksa api neraka Umat Islam berkesempatan menyucikan diri dengan berdoa dan beribadah sebanyak-banyaknya pada malam-malam terakhir ini, di malam-malam terakhir ini pula terdapat malam seribu bulan atau malam lailatul qadar. Melakukan ibadah di malam bulan Ramadan termasuk tarawih memperbesar peluang mendapatkan malam lailatul qadar. Saat menunaikan salat tarawih di masjid, selain mendapatkan pahala dari sholat sendiri, seseorang juga bisa melakukan silaturahmi, mendengarkan tausiah yang bermanfaat untuk menambah ilmu, serta menjadi salah satu bentuk interaksi sosial yang mungkin diabaikan selama di luar bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya untuk mendapatkan pahala personal, tetapi juga Ramadan adalah upaya untuk meningkatkan intensitas sosial. Yuk, jangan sampai ketinggalan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu hanya bisa dilakukan satu tahun sekali. Dan sholat tarawih juga banyak sekali keutamaannya. Jangan sampai kelewatan sholat tarawihnya ya, teman-teman. Yuk, semangat beribadah di bulan Ramadan. Demikian kutum dari saya. Semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan yang saya ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh